Porjar carat bos dari jerjet. Bara-barah pasti banjiri rob saking lautan bosku. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Super. bosku rencana mau mencari kepiting bosku bersama Mas Jun soalnya Mas Jun ke malam dia ceritanya pengen makan iwak bakaran jadi malam dia terpaksa saya pergi ke tambak untuk mencari kepiting alias ngobor mudah-mudahan uh, keinginan Mas Junet pengen bakaran iwak bisa terlaksana jadi malam ini rencana mau ngopor bersama Mas Jun, oke okay, bosku? Kita ikuti saja bosku -bos seperti apa. Ada ikan cairan bos, aneh ikan cairan ya. Wah, oh, Allah majunet masem melayu mal yang cah itu tok ya oh jared jared chat -jare -jare chat cuma ringas ringas malam ini lagi dari ikan buat bakaran. Ini lokasinya di Tambak Desa Ambulu. Nah, itu ada ada kepiting. Kepiting kecil. Masuk. Mak, kepiting kecilnya masuk lubang. Ini masih kompak, Bos. Oh, net. Ya, ini Bos, ini Oh, empat net, Awas, menempat, net. Menempat wajahnya, garam tempat pokok jelas, Oh. buh, oh. cair ben. cair, lumayan ada kumbah hmm? lumayan aduh kona anak kepiting buyot, anak putuk dan anak kepiting Dan mau babon lah, apa net? biring mat hmm. nyapdet ah hmm. oh, net pasti kepiting unit dapat kepiting net kerasak net gak net gue gak net gue tuan lah ini orang mendukung, kondisinya oh, artis, jadi kepiting, iwak, atau sejenis apalah, orang pan dongol, pada ya, yeah. kedatiannya imbasnya oh, oleh kepiting, cerima cici, karo iwak, pacu donat, wak catat cici, ke, bos, jadi malam dia, jong, biar ngobrol, jadi waktu ini waktu ya kepitingnya eh waktu natek ya, kepitingnya bos. Nah, kepitingnya sudah matang gue. Ate okay, mangan. Loh, hmm. nget, lo. Para mitra kuraturi makan secepat possible. mangan, nyut. Aku tuh kemana gitu kan, Bu. Ya, mau rek. walaupun ngobrol kepiting malam dia ditemani oleh Mas Jun tapi karena kondisi sekarang di lokasi tambak lagi ada angin kumbang angin kumbang bos angin kumbangnya lumayan kenceng jadi kemungkinan besar kepiting atau ikan nggak pada nongol karena dingin bos jadi malam dia saya putuskan Uh, sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe, contoh juga selesai. Kalau maaf apa, Jod? Jangan lupa, pantang terus. Yaitu pajajaran. Oke, okay, coy, Oke okay, bosku. wassalam dariku. Bye bye good bye. Wah.